Oli merupakan komponen penting bagi sebuah kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai pelumas, pelindung, pembersih, dan pendingin mesin. Hal ini dimaksudkan agar kendaraan tidak rusak dan tahan lama. Dengan banyaknya fungsi oli bagi kendaraan, maka dapat diketahui bahwa oli harus dirawat dengan baik. Ketika mesin motor bekerja, akan terjadi banyak gesekan mulai dari sistem transmisi hingga piston yang bergesekan dengan dinding silinder. Jika oli mesin tidak diganti secara berkala, tentu akan sangat berisiko terhadap performa mesin. Oleh sebab itu, hindari telat mengganti oli, karena dapat menyebabkan dampak buruk bagi mesin. Inilah yang diakibatkan apabila telat mengganti oli mesin. Suara, dan getaran yang tidak nyaman. Salah satu fungsi oli yaitu, sebagai pelumas mesin. Apabila cairan oli yang sudah kotor, atau kering, maka, mesin harus bekerja lebih keras dan akan menimbulkan gesekan besar yang dapat menimbulkan suara dan getaran dari motor yang tidak nyaman. Penurunan kinerja mesin, selain itu, oli yang tidak diganti akan terlihat kotor sehingga menjadi kental akibat dari kentalnya oli pada mesin motor akan membuat motor tidak nyaman saat digunakan. Apabila motor terus dipaksa, dikendarai ketika oli dalam keadaan seperti itu tentu kinerja mesin akan menurun dan mengibatkan kerusakan pada motor bahan bakar boros, oli yang kotor dan kental membuat mesin harus bekerja lebih keras alhasil, mesin membutuhkan tenaga yang lebih besar juga hal ini kemudian berdampak pada bahan bakar yang lebih cepat boros overheating, oli mesin juga berfungsi sebagai pendingin mesin jika kamu telat mengganti oli, hal ini menyebabkan overheating atau panas berlebih pada mesin motor Sekali lagi, jika dibiarkan terlalu lama, hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada mesin. Ketahanan mesin, berkurang. Fungsi oli mesin, punya andil besar untuk menjaga keawetan mesin. Telat ganti oli sedikit saja, bisa menyebabkan usia mesin motor lebih pendek dari yang seharusnya, yang mengakibatkan komponen mesin jadi mudah rusak. Motor tiba-tiba mati. Pernahkah mengalami motor tiba-tiba mati di jalan? Padahal bensin masih terisi penuh. Bisa jadi hal ini disebabkan karena piston mengancing, yaitu oli mesin tidak terdistribusi dengan baik. Faktor ini bisa disebabkan oleh panas berlebih, atau overheating karena jarang mengganti oli mesin yang sudah habis. Turun mesin Jika kamu nekat mengendarai motor sampai oli mesin sudah benar-benar habis, risiko besar yang dihadapi adalah, turun mesin. Penyebab turun mesin sering diakibatkan oleh, Mesin motor yang rusak akibat oli tidak diganti, sehingga kerusakan juga menjalar ke komponen lainnya. Yang mengakibatkan harus turun mesin, hal ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Jadi alangkah baiknya, kamu rutin mengganti oli sesuai buku pedoman daripada motor kamu, hal ini untuk menjaga mesin agar selalu tetap baik. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna, dan bermanfaat, terima kasih.